3 player ini pecah hai Hai Hai harus diakui rana kompetitif yaitu Mobile Legends memang punya daya tarik tersendiri untuk para penggemarnya gak hanya turnamennya aja yang begitu hidup para pemain profesionalnya juga mampu menjadi sosok idola baru di kalangan para gamer Selain itu, nama besar dari para pemain itu juga mampu mendongkrak popularitas tim esport yang dibelanya. Dari season 1 hingga season 11 saat ini, berita kepindahan pemain pun jadi salah satu hal yang menarik yang patut untuk disaksikan. Jelang MPL season 6 lalu, berita ini pun jadi sorotan karena satu pemainnya saja bisa punya nilai transfer yang cukup fantastis. MPL Indonesia memasuki season yang ke-11nya pada Februari 2023, dan kali ini terdapat beberapa nilai transfer termahal sepanjang sejarah dari MPL ID. Bursa transfer tentu saja merupakan momen yang paling ditunggu oleh para pecinta Mobile Legend. Lalu, siapakah pemain dengan harga transfer termahal dari para pemain yang berlaga di MPL Indonesia hingga musim ke-11nya kali ini? Eh, tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Udil Berita paling mencuri perhatian di ranah kompetitif Mobile Legends adalah perpindahan pemain ikonis Onyx ke Alter Ego mampu membawa landak kuning ke puncak kesuksesan dengan memenangkan 11 turnamen-turnamen bergengsi, Mobile Legends. Udil bikin penggemar penasaran dengan harga transfer yang harus dibayar Alter Ego ke Onyx. Tahukah kalian sob, jika kabarnya, kepindahan Udil memakan biaya yang cukup fantastis, yaitu 300 juta rupiah. Ya, harga segitu nampaknya enggak seberapa dengan sekudang prestasi, dan pengalaman pemain yang terkenal dengan tingkat kepercayaan diri di atas rata-rata ini. Walaupun belum bisa mengangkat piala di MPL, pada season 6 lalu, kehadiran Udil mampu jadi pelengkap Sally Boy dan Ahmad. Buktinya, mereka mampu mematahkan win streak 4 pekan milik Onyx. Gak hanya itu, Alter Ego pun menduduki peringkat kedua. Sans Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Udil Onik pun membawa anak ajaib lainnya Yaitu Gilang atau Sans Dari Victim esports. Mampu membawa trofi di gelaran tier 2 MDL Nama Sans memang semakin dikenal dengan kemampuannya Jadi sosok jungler yang handal Kemampuan Sans juga telah diakui oleh salah satu pemain veteran yang kini telah fokus jadi streamer, yaitu Jonathan Liandi atau biasa disebut Emperor Dalam acara takso Emperor, pemain dari Onyx mengatakan jika harga transfer Sun sendiri lebih besar dari Udel Kabarnya harga yang harus dikeluarkan oleh Onyx mencapai 600 juta rupiah Debut Sun di Onyx berhasil membawa gelar juara di ajang Maithel International Championship pada bulan Juli Walaupun harga San mampu mengalahkan Udil, nyatanya kemampuan Sun belum mampu mengalahkan Udil yang merupakan pro player idolanya di MPL Season 6. Anti-Mage Jelang MPL Invitational, Onyx kembali harus kehilangan pemain andalannya, soalnya Anti-Mage telah resmi jadi pemain terbaru di Evos. Ya, kabarnya Macan Putih harus merogoh kocek dalam untuk bisa membawa salah satu pemain offliner terbaik Mobile Legend ini. Dan tahukah kalian sob, jika Evos harus membayar kepindahan anti mage sebesar 800 juta rupiah. Gak heran ya, jika melihat dari prestasi dan pengalaman yang dimilikinya, mungkin harga tersebut sebanding dengan trofi yang telah dihasilkan untuk Onik. Ditinggal sahabatnya ke Alter Ego bukan hambatan anti-match untuk tetap berjuang di MPL Season 6. Sebelum kepindahannya, sempat terdengar kabar jika sang pemain terlihat perselisihan dengan salah satu pemain di Onyx. Namun kini, anti-match membawa nama Evos, dan sang pemain pun debut bersama dengan Won di MPL Invitational. LG Bersama dengan Lemon, LG jadi pemain yang berhasil memecahkan rekor dengan memenangkan MPL sebanyak tiga kali. Ya, selepas menjuarai MPL Season 6, RRK Hoshi berhasil mencetak beberapa rekor yang belum pernah dicapai tim lain. Gelar back-to-back, -back, champion serta 3 piala MPL berhasil dibawa pulang oleh tim berjuluk Sang Raja tersebut. Tidak sampai di situ, prestasi para pemainnya juga patut disorot yaitu LG dan Lemon Bedanya, LG membela dua tim yang berbeda yaitu Arrow Wolf di MPL Season 1 dan RRQ Hoshi di musim 5 dan 6 Sementara itu, Lemon setia dengan RRQ dan mengangkat piala di MPL Season 2, 5 dan 6 Dari keempat nama-nama di atas gak heran jika LG jadi pemain yang punya harga fantastis Hal tersebut juga menjadikan Evos harus mengeluarkan biaya sebesar 2 miliar rupiah untuk bisa membawa LG ke skuadnya. Melihat prestasi yang diraih oleh sang pemain, wajar jika harga transfernya melebihi 4 pemain sebelumnya. Lemon Siapa sih yang gak kenal dengan pemain yang satu ini? Pemain dengan segudang prestasi tim maupun individu ini ditaksir sebesar 15 miliar rupiah untuk biaya transfernya. Ya, harga ini pun disebutkan langsung oleh CEO RRQ, yaitu Andrian Paulin atau biasa dipanggil Pak AP. Memang harga sebesar itu termasuk kategori luar biasa ya untuk seorang pemain profesional di Indonesia. Namun harganya tentu sebanding dengan kemampuan dan kiprah lemon di ranah kompetitif Mobile Legends. Walaupun harganya sudah ketahuan, sang pemain masih betah berada di RR Kihoshi hingga sekarang. Mengetahui harga fantastis untuk seorang lemon, membuat tim-tim esport lain ogah melontorkan dana selangit, dan lebih memilih investasi ke pemain-pemain yang lebih mudah. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian,